Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ITLiansros di pun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimi di channel YouTube Hiliati TV yang pasti akan memberikan informasi terbaru seputar Ayu Ting Ting informasi yang pertama di sini kita dimeriahkan oleh penampilan Ayu Ting Ting dan juga sahabat-sahabatnya di bercanda Tapi Santai BTS malam hari ini luar biasa keren dan informasi selanjutnya juga ada story terbaru dari Victor Agustino yang sedang meluncurkan Film terbarunya dan juga video-video terbaru di channel YouTube pribadinya, dan juga di sini ada pernyataan Ivan Gunawan yang bikin heboh semua fans Aye Igon. Dimana di sini, Ivan Gunawan secara belak blakan mengatakan bahwa Ting Ting tidak ada di dalam hatinya untuk saat ini. Ting tidak di hati saya lagi. Saya tidak ingin berada di circle yang sama. Sudah setiap tahun nih ada di circle yang sama. Jadi Ivan Gunawan memutuskan untuk hengkang dari hati Ayu Ting Ting dan mengatakan dengan tegas bahwa Ivan Gunawan ingin berhenti dikait-kaitkan dengan Ayu Ting Apakah -Ting. ada problem yang terjadi antara Ayu dan juga Ivan Gunawan yang memang sudah beberapa minggu ini mereka tidak terlihat bersama, apalagi. Ivan Gunawan sudah warawiri ke luar negeri dan tidak nampak lagi di Brownies TV. Apakah Ivan Gunawan sedang ada masalah hati dengan Ayu Tingting? sehingga berani mengatakan bahwa Ayu Tindi tidak ada di hatinya dan ingin agar dirinya tidak dikait-kaitkan lagi dengan nama Ayu Tindi. Wah, dari sorot mata dan juga mimik wajahnya, sepertinya Ifad Gunawan menyebutkan sesuatu yang memang sangat mengganggu pikiran dan juga hatinya. Apakah ada problem hati Antara Ivan dan juga Etting Semoga saja permasalahan Yang dihadapi oleh Ivan dan juga Ayu Tidak berlarut-larut Dan semoga persahabatan mereka Tetap langge Meski keduanya memang Sudah sangat jarang bertemu Karena memang kesibukan mereka berdua yang sangat padat Sontak saja pernyataan Ivan Gunawan tersebut memancing reaksi para fans dan juga para haters banyak yang mengatakan bahwa Ivan Gunawan kecewa dengan tingkah Ayu Tingting -ting, dan tidak ingin lagi terlalu dekat dengan Ayu karena tidak ingin hatinya tersakiti lagi. Wah-wah, semoga deh Pisihan Ayu dan juga Ivan Gunawan segera cair dan bisa berteman dan bisa kolab lagi seperti biasa. Amin ya Rpulalamin. Selain informasi mengenai Ivan Gunawan yang secara blak blockan mengatakan bahwa Ayu tidak ada di hatinya lagi, di sini Mimi menginformasikan mengenai story dari Victor Agustino, Ivan Gunawan dan juga Boy William. Mimi sajikan untuk sahabat semua di rumah. Sedara pria yang memang sedang dekat dengan Ayu Ting Ting. Bagi semua semua selamat menyaksikan, semoga menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang aja ya elu, yang aja elu, yang elu, yang, yang ada dalam mati saya saya, saya saya saya pengen berdiri be like mm. di pengen berdiri pengen berdiri pengen berdiri Yang aja yang aja ya lu elu. Seperti biasa sebelum beraktivitas, saya mau pakai sunscreen dulu. Nah, seperti yang kalian selalu dengar dari aku, sunscreen itu penting banget buat mencegah noda hitam yang ada di wajah dan juga sunburn. Kali ini aku pakai sunscreen dari Skintific 5 Timesermate karena ini nggak cuma sunscreen doang, dia juga moisturizing wajah kita guys. Lihat nih teksturnya. Hmm, ini tuh ringan banget guys. uh lihat ya. Dan juga yang penting, ini itu nyegerin dan enggak white cash bapaknya kita. Jadi biasa yang pakai sunscreen terus wajahnya jadi kayak putih gitu-gitu. Ini enggak, guys. Dan ini bagus banget. Kalian harus coba.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 It very delicious because it's made also by Mami Teresa. I like it so much. Oh my god. Yun, ini si Bima. Hari nawarin beli makanan sama minuman. Sampai yeah. sekarang enggak nyampe-nyampe. Gua rasa dia beli sahamnya di Sihol nih. Sama yeah? ngerokok sampai mulutnya bau asap. Emang tinggal aja, Pak.